yo what up game? welcome back to my channel Detective slot ya si slot guys on hari ini oke okay, hari ini gua bawa peralatan 500 ribu guys siap ya, modal yang lumayan gede juga ya um, oke okay lah gue mau langsung cocok-cocok -co saja ya tanpa banyak cerita Gua mau coba di bettingan 8.280 di spin cepat juga kali oke okay, langsung saja wow, langsung dapat batu birunya nih Batu kuningnya batu hijau, ada lagi batu biru nih. Oke, tiga kali jatuh, petirnya dong. Oke, nggak dikasih, nggak bawa, masih awal-awal kita mencocol ya. ah satu biru. Oh ya apa kabar kalian? Penonton-penonton saya, semoga kalian semua itu sehat-sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya dimanapun kalian berada, ya. Oh, dikasih kali 8, tapi tidak connect guys ya, tidak, tidak masuk nih. Oh, batu kuning, oh cincinnya, siap. Oh, ah, tapi enggak dikasih petir ya. Hmm, tadi bisa menyebut kuning, gampang juga masuk dia, ya. tapi dikasih enggak Iya Ini yang gak dikasih petir juga. Oke, oh, dikasih dari guys ya. Hmm, oh iya, gua mau bilang, gua ini main di situs retro 777 guys situs paling gacor dan terpecah ya link gua cantumkan di komen kolom komentar ya jadi kalian juga bisa coba coba coba, coba. Nah, ini gua langsung by spin aja guys Oke okay, kita tengok nah, guys. kita coba gali lebih dalam ya apakah di gali da dalam ini kita dapat hal-hal hal hal yang lebih baik ya, lebih bagus gitu hmm kelembagaian konek ini kali empat dan kali 3 eh, okay. miss, miss, masih belum masuk, oke, okay, baru jumlah turun nih, kali 7 kali 4 kali dua, berapa nih kira-kira, oke, okay, pak 8000 oke, okay, ayo, dong. berikan terbaik dong kaca, masih belum, total pengali tujuh, oh cincinnya, lagi-lagi cincin, mantap nih. Total penggali sudah tiga ratus kali guys, yang masih ada sisa seratus spin yang tersisa itu masih ada enam. Oke okay, sensasional ya nah, 271 satu, oke okay, lumayan, not bad, not bad. Kita tengok lagi. Oke berikan terbaik dong dari empat sisa satu spin lagi nih. Ayo, kita, kita, ayo, ayo, ayo. Okay, oke lah, jelasan tadi kan ada, mantep. Nah, betul -betul, kita lihat tadi kita di juga, kita tengok apa ayo, ayo, oke. lanjut lagi guys. 70 nice nice Oke okay, nice memang nice nice 70 70 70 70 70 70 70 70 kapan 70 kali uh oke okay, 33 ya masih masih profesi dikit banget kayak ya jadi 70 enggak 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 uh dikasih sketsa empat guys, streaming gratis nih guys dikasih nih oh, pak, oh mantap mantap, mantap. kayaknya kakek ini baru bayar utang tadi nih guys, hmm hmm belum ada pula batu, betulnya banyak tapi banyak, -banyak juga, oke okay, batu biru, lebih lagi miss lagi, kali tiga juga guys, kali dua lima guys juga. Oke, okay. oke, okay, belum, belum, belum, ini guys ya belum, belum, mencium, belum, mencium aroma-roma aroma ini guys belum, belum, rumah aroma belum, belum, guys belum, belum, belum, belum, set set belum, belum, belum, belum, belum, Mega Oke okay, mantap nih hmm, ya secara empat spin gratis lagi total penggali dia delapan kali jadi kita tidak ada kerasannya. Tapi berapapun itu ya tentunya profit lah ya karena kita dapat spinnya gratis ini dia ya, berapapun tentunya profit. Wow uh, batu merah. Cincin lagi, cincin ya, lagi nih guys. Ya. Semangat semangat juga. Oke okay. oke okay, udah oh, empat tuh. Wih oh, deh. Kena lagi dong. Kena. Ohh. Delapan kali dua, kali dua lagi, kali dua, kali dua lagi. Okay, berapa nih? mantap mantap sensasional nales saya Pak Siora guys ya empat ratus empat ratus oke oke kita untung 560.000 ratus mantap ini sudah profit udah lumayan ya tapi gua masih masih panas guys ya dari gua masih terpancing banget ini gua mau coba langsung di bettingan dua belas oke di spin ribu oke okay, oke okay, oke okay. let's go let's go panas gue guys gatel tangan guys ya tunggu masih merasa kurang nih guys ya udah kayak ya manusia itu tidak pernah puas guys ya oke gitu cocok lagi cocok lagi batu hijau batu biru ini batu biru ini ini warna-warna paling umum guys yang kuning ya oke okay, oke okay, gue mau coba tiba-tiba uh, 65 gue mau beli spin gratis nih oke langsung kita bye saja ya kita tank lah kita cocok-cocok di dalam lagi nih guys kita gali di dalam, kita lihat apa ada yang di dalam. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Oke, okay. huh, spin pertama sudah mantap tuh. Apakah dikonekkan? Apakah dikonekkan? Terlambat koneknya, okay. ah nice juga tuh gali Oke, okay, batu biru huh, masih kecil, masih kecil. Oke, okay. ayo, ayo, bisa dong, bisa dong, kakek. Ayo, bisa dong, berikan terbaik, kakek. Ayo itu kan betul ya, mantap mantap jenisnya Oke okay, jadi terus-betulnya saya tapi kali-kali kecil ya belum ada kali-kali gede gitu oke okay, dapat bisa kita di sini guys ya Oke okay. lihat apakah kita gali dalam ini masih uh, dapat profit Oke okay. teman ini pecah lagi tuh batu biru ini ya, masih kurang guys, masih kurang. Guys, masih kurang guys. Gua oh, masih merasa kurang, guys. Oke, okay, batu hijau jauh ya guys Oke. Okay. Berapa nih? 2000. Masih kurang, masih kurang. Saya tidak terima nih, guys ya. Ayo dong, berikan terbaik okay. dan Jangan kesiokan nonton saya, guys. Okay. Ayo, ayo, ayo. Buat syukur gua masuk Ayo. Strike aduh Aduh berapa nih Pokoknya lagi nih Oke mantap mantap mantap, mantap Maghap ayo eh, konek lagi wuih berapa nih terus ribu guys, super B super B super B lebih lumayan, lumayan, lumayan. oke okay. masih ada sisa spin gratis dua ya sementara oh, total penggali udah 90 kali juga gitu oke okay, menang ribu guys masih kurang gua guys gua masih masih panas nih gue sih, ya. kini gue coba spin trail raja nih, spin trail di spin cepat 20 kali nih, oke okay, let's go, tengali lebih dalam lagi, hati nah, yang masuk, uh, gelasnya juga deh, nggak sambar terlambat jelas ya, tak terlambat ini kecerdasan, eh, paling okay, enam dua tuh, ada tiga tuh kan yang itu, eh okay, mantap, oh saldo gua sekarang ini sudah satu juta lebih oh, 15 guys ya baru ini gua bilang apa tadi Oh, mantap nice nice nice nice nice nice saldo gua sekarang 1,5 juta nih guys ya gua itu uh, apakah gua harus WD kita lihat saja di spintra air gua ya oke oke oh, udah di spintra air di tinggal terbaik dong oke lah. oke jadi ga dong petirnya dong Oke, okay, oke okay lah guys ya, aku gua udah profit banyak nih, gua mau menikmati WD gua dulu. Oke, okay? uh, sampai jumpa di TKP selanjutnya, guys. Arios.